Halo teman-teman semua bertemu lagi bersama saya Crypto Cuy dan bagi teman-teman yang masih mencari uang di internet saya doakan rezekinya makin bertambah ya dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel saya dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe ya oke teman-teman kali ini saya akan membahas tentang aplikasi penghasil ethereum ya Oke, untuk cara bermain di aplikasi ini, teman-teman harus menyediakan VPN dan juga wallet Coinbase ya. Dan untuk mendaftarnya itu, teman-teman harus menggunakan email dari Coinbase tersebut. Oke, teman-teman. Saya akan saja membahas tentang aplikasi penghasil Ethereum-nya. Dan kalian bisa lihat ini. Ini adalah aplikasi penghasil Ethereum ya. Dan mungkin cara bermainnya itu cukup mudah sekali ya teman-teman kalian teman-teman bisa lihat saja ya untuk cara bermainnya itu kalian tinggal pilih spin aja ya tekan Spin itu akan berputar sendiri ya teman-teman dan di sini teman-teman bisa lihat ya. di sini balance saya itu ya 55.490 ya teman-teman dan ini adalah hasil dari keseluruhannya ya, ditambah dari referral ya. Ini totalnya itu 75660 ya teman-teman. Teman-teman saya -teman lihat ya. Di sini cara mainnya cukup tinggal tekan spin saja teman-teman. Dan di sini juga teman-teman memiliki batas spin yang gerat yang terbatas ya. Dan di mana teman-teman itu... Bisa melakukan spin hanya tergantung energi yang teman-teman punya ya. Di sini dan di aplikasi ini teman-teman mendapatkan 50 energi ya. Dan kalau teman-teman bisa menambah energinya dengan menonton iklan ya. Dan untuk penarikannya itu teman-teman hanya bisa menarik tiga kali sekali ya. Dan ini saya akan contohkan ya, untuk menambah powernya dengan menonton iklan seperti ini ya teman-teman. Iklannya itu durasinya bisa 20 second atau 50 second ya teman-teman. Teman-teman tinggal menunggu, iklannya selesai dan teman-teman tinggal skip saja, tinggal close iklannya, itu teman-teman akan mendapatkan 3000 power ya untuk satu iklan Hai ya, seperti ini ya teman-teman di sini harus cepat bermain di aplikasi ini ya Mumpung harga dari ethereum itu menurun ya teman-teman jika harga ethereum itu tinggi maka bonus yang akan didapatkan dari aplikasi ini akan semakin lama semakin mengecil ya teman-teman dan bagi teman-teman yang ingin bermain, saya sarankan cepat bermain ya. Dan di aplikasi ini, sudah terbukti membayar ya teman-teman. Saya akan buka Coinbase saya. Seperti ini ya. Dan di sini saya akan menuju ke Ethereum ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini saya memiliki saldo Ethereum ya dan dimana Ethereum ini saya dapat dari aplikasi Ethereum ini ya penghasil Ethereum ini dan mungkin di sini tidak kelihatan ya karena pihak Coinbase tidak mengizinkan untuk menampilkan transaksi dari ini ya transaksi pengiriman atau bukti pengirimannya, tapi saya di sini sudah mendapatkan ethereum dari aplikasi ethereum Spiner ini ya teman-teman oke mungkin hanya itu yang dapat saya kasih tahu ke teman-teman ya infonya dan untuk sekedar ribu ya teman-teman untuk Bitcoin miner yang ya sempat share itu, itu sudah scam ya sangat disayangkan sekali, itu scam padahal profitnya itu sangat tinggi sekali ya dan cara mendapatkan bitcoin itu sangat cepat di aplikasi tersebut tapi disayangkan aplikasi tersebut sudah scam ya oke, okay, mungkin sekian saja dari saya dan sampai jumpa lagi ya di video berikutnya dan bagi teman-teman Jangan lupa komen di kolom komentar jika memiliki saran atau kritikan ya oke sampai jumpa lagi di video berikutnya